halo semuanya nah kali ini gua gak bikin video reaksi tapi sini gua mau membahas tentang dimas kuda bergen ya yeah. oke okay. pertama-tama hmm, dimas kuda bergen ini dia uh, belajar musik dari umur 5 tahun dan itu pun uh, dia belajar satu persatu dari rap musik nah jadi uh, dia mulai trenar di panggung itu waktu mengikuti kompetisi itu di negaranya atau di mana itu tahun berapa ya? tahun 2012 ya sorry kalau gua nggak terlalu maksudnya belum mengetahui banget tentang dinas musik ini sekipun gue bikin reaksinya terus menerus nah, disitu dia terkenal terkenal juara satu terus menerus uh, dan akhirnya pada tahun 2017 dia mengikuti kompetisi The singer yang dilakukan di China, ya dia banyak sayangan tuh akhirnya dia juara dua Ya, nggak apa-apa. itu sangat bangga. Kalau kalau gua ini seperti gua itu sangat bangga gua. Ya, dan dari situlah baru dia terkenal di Cina. Lebih terkenal di Cina dibanding yang lain. Ya kan? Yang lainnya kalau di Rusia, kalau di Kazakhstan. Dan tetapi dia lama-lama merintis konser dari tempat satu ke tempat yang lain nah itu dia kayak uh, menjelajahi suatu tempat supaya dia bisa naikin rating atau kayak eh, gitulah namanya nyanyi ya uh, dan terus pada tahun 2018 dia mengikuti kompetisi di Amerika Serikat nih nah keren banget nih nah uh, namanya The World Best, USA dia mengikuti tiga kali performance gue nggak tahu, uh, tapi pas di performance yang terakhir dia mengundurkan diri bergarang dia bukan sombong dia nggak sombong malah sebenarnya sayangannya itu banyak ya ada anak kecil nah dari situlah kenapa dia mengundurkan diri dari ajang itu karena dia sangat apa sih ya hormatlah ya gitu namanya penyanyi kelas profesional terus begitu adanya kecil kita sebenarnya mengalah dijuga punya talenta yang harus di di apa namanya ditunjukkan dunia bahwa dia bisa nah dari situ baru si Dimas itu menggunakan diri bukan alasan yang negatif bukan alasan yang buruk bukan malah gue juga respect sama Dimas karena dia melakukan hal itu tapi juri nya ada beberapa juri yang terima akan penempatnya dan tidak ada suatu ocehan yang terima ini, dan terus ada satu atau dua juri yang tidak terima atau tidak suka dengan pendapat Dimas tentang hal ini. Lah, Dimas adalah Dimas. Kenapa dia harus mengikuti urusan pribadinya, Dimas? karena dia sangat sayang ke orang kecil dengan dia orang yang baik perhatian lucu ganteng juga ya tinggi lagi dan terus cancer banyak nah dari situ kalau nggak salah dia ini 6 oktav, 6 oktav lima atau enam pokoknya begitu nada paling terendah dari vokal file registernya itu kalau gak salah uh, A1 dan ada tertingginya itu kalau gak salah ya konser di jaku festival yang judulnya Unforgettable Day itu suara dolphin nadanya di lapang dan itu tidak ada di piano dan di musik lain-lainnya <gasps> ah dinas, ya. nah fansnya juga banyak kalau dibilang seluruh, hampir seluruh Indonesia bisa tapi di negara gua Indonesia belum begitu ya, belum begitu terkenal. Tapi gua sebagai reaktor, youtuber reaktor dari Indonesia, gua akan memperkenalkan Dimas menjadi karya gua di video ini Nah, jadi eh, gue sangat bangga, gue sangat salut dengan orang ini. Dia orangnya semangat, pantang menyerah, dan dia sangat peduli nah itu yang nggak semua penyanyi mempunyai sifat seperti itu ya itulah dimas kudeverjan jadi sampai sini aja ya <tuh> gua sama sambing thank you